loh perempuan aku kawin kak, ku nyari suet nyuyu kan nyari es batu tadi kawin kak ke sini ke sini ya ya ya ya ya Penarasan gay. Terus, terus, U ya. faktor U ya. <laughs> Kena ngopi. Faktor U Ya, apa Asistennya. Sekalian sih, Bahagia, bahagia adik, gli adik. Bahagia adik, gli adik. Untuk cerun kapak bubur. Hai, bagaimana syuting hari ini? Keren. Komentar dong. Per perannya gimana? Peranannya keren. Kesulitan enggak? Kesulitan enggak? Hah? Kesulitan enggak? Enggak. Enggak, bajunya masih kesempitan, kesulitan enggak? Kesempitan. Asli. Kalau ditutup susah napas saya, Kak. Coba dibuka lagi, Kak. Ini baru nukleng. Ada yang namanya jam itu. Abang ini yang dipadek, adek, adek tuh. Oh, dia kok tahu Adek Nah, kita disuruh kenal di sini, Ade, apa ya, Ade, pacinta ke abang, cinta lah Ade, abang kan lalame ke bujang belum tahu sih dek tapi pasti adek cantik kan jangan lagi menter dek gak nyemplung abang Ke... apa ya dek Kok malu janganlah malu-malu Kan temore. Apa sabar lagi. Oke, boleh gitu. okay, yuk, yuk. dulu Hah! Loh! Stand by, Kamera Roll Action Kenat. Cik! Nih nih sekali Tugas hari ini <gulis> Yo iwo, yo ngantuk jelas. Karena yang bikin lamen ya artis kepun oh, ya rupain. Sok manja, sok sok sok sok ini. Cemana? Pertama, pertama join. Gimana? Ntah ntar. Menghadapi artis kepun susaroh saroh itu nih saroh. Saro. Po di cemana tuh? Keren. Hah? Mantap. Mantap. akar rumput. Keren. Seperti sekarang keren. KUB keren. Mau sengaja moodnya. Lainnya lo ke bagian tim belakang layar. Mana? kesel artis Lagi lagi. Ah, pagi ya, bener. Selama selama dipecat, jadi jamem cemane? Ah, dong. Bi, nengok nengok artis? Kepon ke artis yang dipecat loh. Gokil banget. Gokil. Kasian, derita, derita artis yang dipecat. Sekali tampil lagi, ngeblank ya.